Kita bikin pisang goreng tepung. Caranya, caranya masukkan tepung pisang sasa satu, dua, ya. Kemudian tepung terigu, tepung terigu satu. Beras satu setengah jadi untuk tepung beras separuh dari tepung terigu maupun. Itu tadi ada tiga sendok, kemudian tepung sasa tiga sendok, dan tepung juga satu setengah sendok. Tapi guys, a few moments later. Setelah ini akan diangkat menuju Sero